Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait astronot Uni Emirat Arab, Sultan Al-Niyadi mengirimkan hadiah sempurna dari luar angkasa untuk umat Islam dengan membagikan video Indah Mekah, Madinah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 Astronaut Emirat membagikan video yang diambil dari laboratorium yang mengorbit dengan mengatakan ini adalah Madinah, kota tempat Nabi Muhammad SAW bermigrasi dengan orang-orang yang dicintainya. Video tersebut menunjukkan gambaran yang jelas tentang kelakulip lampu kota dan banyak jalannya. Ini adalah kota Jeddah sering disebut sebagai mempelai Laut Merah ungkap al di sambil menggerakkan kamera ke arah kota kedua. Dia kemudian menggerakkan kamera untuk menunjukkan tempat suci Mekah. Al Neyadi kemudian menunjukkan cahaya dari Masjid Al Haram yang terlihat bersinar terang bahkan dari luar angkasa. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait astronot Uni Emirat Arab, Al Neyadi Al Neyadi membagikan video indah Mekah melidah dari luar angkasa. Selanjutnya.